bersama saya Koffino dalam channel Go Tutorial. Kali ini kita akan membahas bersama-sama mengenai kimia. Ini tentang reduksi dan oksidasi atau kita kenal dengan redox. Ini adalah bagian yang pertama mengenai perhitungan dari bilangan oksidasi. Jangan di-skip teman-teman semua dan kita akan belajar bersama-sama. Jangan lupa bagian video ini ke teman-teman yang lain. Oke, kita mulai apa? Itu bilangan oksidasi bilangan oksidasi atau bilok didefinisikan sebagai jumlah muatan negatif dan positif dalam atom, yang secara tidak langsung menandakan jumlah elektron yang diterima atau diserahkan. Ada cukup banyak aturan-aturan tentang bilangan oksidasi, tapi kita ringkas yang penting-penting adalah sebagai berikut. Aturan bilangan oksidasi yang pertama, bilok unsur bebas adalah sama dengan nol. Jumlah total bilangan seluruh atom dalam suatu senyawa adalah nol juga. Jumlah total biloks seluruh atom dalam ion pasti sesuai dengan muatan ionnya. Sedangkan golongan 1A, biasanya litium, kalium, natrium, itu adalah plus 1. Golongan 2A, magnesium, kalsium, barium, adalah plus 2. Golongan 7A, fluor, klorin, brom, dan iodin adalah min 1. Kemudian unsur H biasanya plus 1, kecuali dalam senyawa hidrida. Unsur O biasanya min 2, kecuali dalam senyawa peroksida atau superoksida. Oke, ini aturan-aturan bilangannya. Dan kita coba dalam contoh perhitungannya. Misalkan, tentukan biloks Cl dalam HClO3. Cuma seperti ini, teman-teman. Jumlah biloks HClO3, karena dia merupakan senyawa adalah 0. Jadi perhitungannya sederhana sekali, biloks H ditambah biloksnya Cl ditambah 3 kali biloksnya O adalah 0, karena O ada 3 atom. Sehingga kita masukkan dengan aturan yang sudah kita punya tadi, H itu plus 1, Cl belum tahu. Ya, o itu adalah min 2 sama dengan 0 Dengan berhitungannya sederhana kita dapatkan biloksnya CL adalah plus 5, Ya. Kemudian contoh lain lagi Tentukan biloks CR dalam CR2O72 min Kita bisa jawab seperti ini Biloks CR2O72 min adalah main 2 Jadi biloksnya O sudah ditahui min 2 ya. Biloks CR kita dianggap belum tahu karena ditanyakan 2 dikalikan biloks CR ditambah 7 kali biloksnya O menjadi min 2 dengan perhitungan penjumlahan sederhana kita dapatkan bahwa biloksnya CR adalah plus 6. ya kita coba di beberapa contoh soal berikut perhitung biloks masing-masing unsur pada senyawa berikut Fe2O3 kita tahu bahwa Fe terdiri dari dua atom maka kita bisa tuliskan 2 kali Fe ditambah 3 kali O totalnya adalah 0 ya Fe itu belum ada aturannya Sedangkan O kita sudah punya, dia mesti dianggap sebagai min 2. Dari perhitungan seperti ini, nanti kita dapatkan 2 FE sama dengan plus 6, maka FE-nya kita dapatkan plus 3. Artinya, biloks FE adalah plus 3, biloks O-nya adalah min 2. Kita coba di contoh berikutnya, K2SO4. K2SO4 terdiri dari 2 kali K ditambah 1S ditambah 4 kali O, hasilnya pasti 0. K adalah golongan 1A, kita masukkan plus 1, S belum diketahui, O adalah min 2 ya, dengan perhitungan sederhana nanti kita dapatkan S sama dengan plus 6 dengan demikian kita bisa simpulkan biloks K nya adalah plus 1 biloks S nya adalah plus 6 dan O nya adalah min 2 kemudian nacr 2 O 7 min kita bisa tuliskan Na ditambah 2 kali Cr ditambah 7 kali O adalah berjumlah min 1 karena dia mempunyai ion Na adalah golongan 1A, sehingga plus 1. Cr itu kita tidak punya aturan pastinya. Sedangkan O adalah min 2. Dengan perhitungan sederhana nanti kita bisa dapatkan CR 2 kali CR menjadi min 1, min 1, plus 14. Didapatkan 2cr sama dengan plus 12, maka Cr-nya kita dapatkan plus 6. Dengan demikian kita simpulkan biloks NA-nya adalah plus 1, biloks CR-nya adalah plus 6, dan biloks O-nya adalah min 2. Seperti itu ya. Kita coba di contoh soal yang lain. Hitung biloks unsur yang diminta dalam soal berikut. Yang pertama N dalam kno 3 yang kedua AL dalam AL 2 O3, dan yang ketiga P dalam FE 3 PO 4 2 kali. Yang pertama, N dalam KNO3, kita tahu bahwa KNO3 terdiri dari K ditambah N ditambah 3 kali O, dan ini mempunyai total 0. K adalah golongan 1A, sehingga plus 1, N-nya mau dicari, sedangkan O-nya adalah min 2. Dengan demikian nanti kita dapatkan N-nya sama dengan min 1 ditambah 6. Kita dapatkan biloks N-nya adalah plus 5. Oke. Sedangkan yang kedua, AL dalam AL2O3. Al2O3 itu terdapat dari 2Al ditambah 3O, menghasilkan 0. Al kita belum punya aturannya, sedangkan O itu min 2. Dari sini kita dapatkan 2Al sama dengan plus 6, sehingga kita dapatkan Alnya sama dengan plus 3. <tuh> nah, bagaimana dengan yang ketiga? Kita punya senyawa Fe3PO4 2 kali. Nah, di sini bermasalah teman-teman, karena Fe itu tidak ada aturan bakunya, P juga tidak ada aturan bakunya. Nah, soal yang seperti ini teman-teman harus melihat lagi bagaimana cara kita menjabarkan sebuah tata nama senyawa jadi kalau seperti ini, ini kalau dipecah dia akan menjadi ion Fe2 plus dengan Po4 3 min nah, dengan seperti ini berarti biloksnya bisa dilihat dari muatan Fe nya adalah plus 2 sedangkan Po4 nya berjumlah min 3 sehingga kita bisa bedah P ditambah 4O sama dengan min 3 p nya kita tidak tahu, 4 dikalikan min 2 sama dengan 3, nanti kita dapatkan B-nya adalah min 3 ditambah 8 atau plus 5. Dengan demikian kita bisa simpulkan, biloks Fe-nya adalah plus 2, biloks B-nya adalah plus 5, dan O-nya adalah min 2, seperti itu. Nah bagaimana dengan soal yang berupa reaksi? Hitung bilangan oksidasi masing-masing unsur dari persamaan reaksi berikut nah ini tugas kita nantinya teman-teman di bagian-bagian selanjutnya akan kita bahas tentang reaksi redoksnya tapi ketika kita bertemu dengan reaksi maka reaksi ini mau tidak mau harus kita jabarkan satu persatu dengan cara tadi teman-teman jadi kalau Cu ini hati-hati untuk spesi yang pertama ini Cu ini adalah langsung 0 karena dia merupakan senyawa unsur tunggal jangan kalau ini kita bisa menjabarkan dulu H ditambah N ditambah 3O sama dengan 0 H itu plus satu, N-nya itu belum diketahui, tiga dikalikan min 2 sama dengan 0, nanti N-nya akan ketemu plus 5. Sehingga kita bisa tuliskan H-nya di sini adalah plus satu, N-nya adalah plus 5, dan O-nya adalah min 2. Oke, perhatikan bahwa koefisien ini tidak akan berpengaruh untuk perhitungan bilox, teman-teman ya, ini tidak akan ada pengaruhnya. Oke, berikutnya yang CuNO32 kita jabarkan seperti tadi, karena CuNO32 ini memuat spesi yang belum diketahui, kita harus menjabarkan dalam ion-ionnya. Ini adalah Cu2+ dan NO3- ya. Dengan demikian kita dapatkan Cu-nya adalah plus +2 ya. NO3-nya perlu kita bedah, N ditambah tiga kali O sama dengan -1. N-nya belum tahu. 3 dikalikan min 2 sama dengan min 1, kita dapatkan N-nya juga plus 5. Di sini kita tuliskan N-nya plus 5, di sini O-nya adalah min 2. Sedangkan H2O, H2O itu sudah pasti H-nya plus 1, O-nya adalah min 2, NO2 kita bisa pecah, NO2, N ditambah 2O sama dengan 0. N-nya kita belum tahu, O-nya adalah min 2, sehingga N-nya kita dapatkan plus 5. 4. Dari sini kita dapatkan E nya plus 4 O nya 2 Seperti itu teman-teman semua ya Jadi ini belajar kita mengenai Cara-cara kita untuk mencari bilangan Oksidasi dari awalnya Untuk reaksi dan lain-lain kita akan bahas Di bagian-bagian selanjutnya Terima kasih sudah menonton Jangan lupa bagikan video-video ini ke teman-teman yang lain Sampai jumpa di video-video selanjutnya